al-thalifu atas al tadai minal kamal hmm. Fiman man yata la sa'irus sona'at dan karena itu yastakhtimu membantu lama halata tidak boleh tidak lama halata pasti sohibu hati gilisonaati orang yang punya inilah pekerjaan sairusona'i pekerjaan yang lain wasiasati dan strategi atau politik fistislahil dalam memperbaiki makhluk wa risadhim dan Mengarahkan atau memberikan petunjuk Kepada makhluk ilat toriki pada jalan Al-Mustakimi yang lurus Al-Munji Yang menyelamatkan Di dunia wal-akhirati dan akhirat Al-arba'i marotiba Atas empat beberapa tingkatan Al-awwal yang pertama Wahia Al-Ula Al-Ula yang pertama Wahia Al-Ula, al, al yang yang utama siasatul ambiyai strateginya para nabi alaihim asalam alaihim semoga atasnya assalamu keselamatan wa dan hukum al-ambiya alal khosoti pada orang khusus wal amati dan orang umum jami'an semuanya fi hirihim pada duhirnya manusia wa dan batenya manusia orang yang berkuasa di dunia ini nih, yang asli cuma ada orang tiga para nabi dan rasul Para raja atau pemerintah yang terakhir itu ulama. Ini, ini punya apa itu punya tugas sendiri sendiri. Ulama sama nabi beda. Kalau nabi itu memperbaiki kemaslahatan umat, dohhirun bebatinan al khosoh wal amah. Beda dengan ulama. Kalau ulama itu ya, cuman batin, to, Jadi nggak bisa, mana ulama-ulama yang bisa menyelesaikan, nggak eh, bisa kan? Sama so, yang bisa itu, almuluk, pemerintah, jabat. Makanya kekuasaan pemerintah sama ulama, ya lebih luas pemerintah dong. Apa, Sabda Rasul? Rasulullah mengatakan idza ra'amtum munkaron fal yughir biyati apabila engkau semua melihat kemungkaran fal yughir maka rugilah biati dengan kekuasaan siapa yang punya kekuasaan pemerintah hmm? Kamu melihat kemungkaran tempat karaoke iso nutu Kiai-kiai iso nutu enggak bisa Bancer-bancer jo dimo ngi lo yo terima dimo-dimo saja yang bisa menutup pemerintah, doli hmm, itu ditutup kan pemerintah yang menutup. Hmm, Teman-teman karaoke ditutup pemerintah, artinya pekerjaan pemerintah ini lebih luas daripada ulama. Hmm, makanya Rasulullah meneruskan fa'ilam terstati fa'bilisani. Apabila kamu tidak mampu menjadi pemerintah, ono kiai calon bupati waradeti calon lurah, orang jadi calon erti, orang jadi filem tati apabila kamu tidak bisa menjadi seorang pemerintah pejabat fabilisani maka dengan lisan, dengan nasihat filem tati apabila tidak mampu menasihati, mondok pirang-pirang tahun, ya saya keplek orang ngalim-ngalim fa'ilam sastati maka dengan hati فَهُوَ iman, iman, hmm? Itulah lemah-lemahnya iman Lemah-lemahnya iman itu bukan berarti anu loh Ini banyak anu loh Banyak da'i da'i do' keliru nerang no' huh? huh? Da'i da'i banyak yang Jadi da'i da'i nak nerang no' ya فَهُوَ أَتْعَفُ الْإِمَانِ jadi sing apa? amar maruf nahi mungkar bir kolbi itu atau aful iman salah itu pemahaman orang nubuhi. Amar maruf nahi mungkar ini adalah pangkat derajat keimanan yang paling rendah. Jadi semuanya apa kan? Masya Allah, masya Allah. Rasulullah bersabda, "Lukmatun satu suapan fibat niljai di perutnya orang lapar. Aku kebetulan lapar aku. Oh, oh, oh. Afduluh <laughs> <laughs> mimbinai Khairun mimbinai Alfi Alfijami lebih utama daripada membangun masjid jammi jumlahi sewu. Sangar kan Membangun nah, nah. masjid jumlahi sewu belum tentu digunakan no. Tapi nak makan mesti digunakan no, ya? pisang, no? Namanya pisang apa Pak? Pisang apa namanya ini? Pisang emas? Enggak? Pisang, hmm? Pisang ini namanya Pisang 40 hari Maco Pisang 40 hari Neng neng. Tim, neng Karamat nih bagi, bagi. Bagi, bagi Jadi kata Rasulullah, Wa, wa aful iman. Makna daripada wewa ataful iman itu bukan berarti amar makruf Mungkar dengan hati adalah iman yang lemah salah. Hmm? Makna daripada wewa ataful iman ini adalah pangkat derajatnya amar makruf nagimumkan. Ini adalah iman yang paling rendah. Hmm? Rendah-rendahnya iman itu amar makruf Makanya kalau ada orang... Enggak berani amar maruf Nahi mungkar Ya berarti ya enggak punya keimanan Orang itu kalau benar-benar punya keimanan Benar-benar mukmin Itu berani menegakkan amar maruf Nahi mungkar Ya keimanan yang paling tinggi itu al-iman bila Yang paling jujur Percaya kepada Allah Yang paling rendah adalah amar maruf Nahi mungkar jadi maknani Amar Maruf Nagi Mungkar dengan hati adalah ya ataful Iman, bukan Heh? seorang ulama menyampaikan ilmu dengan nasihat, seorang pemerintah pejabat. Amar Maruf Nagi Mungkar dengan senjata, dengan kekuasaan, sama orang awam menengahi, itu sama. Sebabnya kalau orang apa mau terusan gerak dong gue apa boh, hari tapi moron digoni tempat karaoke ini berbahaya itu, Bisa tempur, Hah? bisa tempur, coba sama dapat orang ngali mau nuturi mau apa ubin ubin digoni perapatan, melihat kubah perung botol, ya, <laughs> bisa seperti itu. Yang punya kekuasaan itu pemerintah. Dua nok jayok pimpin demo. Oh, nggak wajar. Oh, nggak wajar nih pingin diadain deh. Toko-toko warung-warung. Dia tidak perlu ini ya. terus begitu ya. Alasannya wayaroman. Dua nok warung-warung makan terbuka. Terus begitu ya juga. Ya susah. Caranya nggak seperti itu. Itu ada tingkatan-tingkatan itu yang kerja ya, pemerintah. Dia caranya. Caranya bagaimana? Caranya ulamanya itu menasihati pemerintah supaya ulama ini benar-benar berbuat bisa menasihati pemerintah sarannya pem ulama itu jangan geruduk-geruduk sama pemerintah bahaya hmm? bahaya ada ulama kok geruduk pemerintah seperti patok patok ikatan apa kambing ada kambing yang di apa yang di yang diikat biasanya kan Orang-orang yang malas angon pedus kan apa pedise dikalar tal di kan ya? taleni nggunakake tampar. Lu tampar yo gebedol. Ngeruwet. Ada ulama kok gladah-gladuh pemerintah. Hah? malah gelem misi kampanye bareng. Er rusak. Rusak jangan mempengaruhi manusia seperti itu. Hm. Pokoknya kalau ada ulama, ada ulama, kok kita gelutuk para sama pejabat, bahaya. kalau pengen bisa mentarbiahkan sama pejabat, ulama itu duduk manis di rumah, pejabat biar sowan, pejabat biar minta doa dan minta nasihat. Jangan malah kulitnya gelutuk sama Umaro, apalagi nyampe ada seorang kiai, betina hmm? bingungnya kok nggak mau proposal. <tuh -tuh. Lusa umama ini panjeringan panjeringan sing para kyai para kyai para ulama ulama mau apa mau konsentrasi full ngajar santri sungguh-sungguh, heh menciptakan mengkader santri-santri yang berkualitas. Aku yakin dana itu turah-turah, -tura. heh. Lihat sampean mulai gak tenanan, ngulas santri gak tenanan, kok pingin punya bangunan yang yang mewah yang megah yang nggak bisa akibatnya terus ngemis ngalor gitul, huh? bagaimana apabila ada seorang kaya kita gitu guneb orang-orang kaya dan gune pejabat bahaya itu jadi nenggora wadana dana, dana, dana, dana, dana. <laughs> urusannya dana <laughs> urusannya dana terus <laughs> Dan nanti kalau gitu nggak bisa bangun kata siapa, so mamanya nggak nggak bisa bangun, so anmu baru itu satu-satunya pondok yang nggak bisa bangun. Nyatanya yang bangun terus, you know. bangun terus. santri so, berdatangan tadi pagi ada lagi berapa dua ya? Tadi pagi kan ada santri baru dua itu di alam kubur. <tuh> <tuh> Dan yang kedua <tuh> Al-Kulafau Para pemimpin Wal-Muluku dan para raja Wasalatinu dan para penguasa Para raja, para pemimpin, para penguasa, ini yang genah Insya Allah rakyat sejahtera. Hah? Kalau pemimpinnya para pemerintah, para raja-raja itu tidak begitu amanat untuk mensejahterakan umat, jadi pemimpin malah ngapusi masyarakat. Masa malah apa itu? Nah untuk pilih saya ubah ubah rakyat membayar pajak Di ya, uh -huh. huh? rumah makan ada pajaknya Sekarang itu rumah-rumah makan ada pajaknya 10% Ini jajanmu, ini, ini warung bikin di daerah, ada pajaknya Coba sekali-kali di restoran ini, coba. Ada pajaknya 10% huh? Huh? Beli bensin ada pajaknya Indomaret, Marut ada pajaknya Hmm? Punya motor ada pajaknya Punya mobil punya ada pajaknya Punya rumah ada pajaknya Tanah ada pajaknya hmm? Penghasilan itu NPWP ada pajaknya lu, huh? Semuanya butuh pajak Tapi kok rakyat tidak ini dulu. Orang gendah Mohon maaf ya Ini kampung saya tuh. Kampung saya ini semuanya Ini tuh Kebetulan saya ini ketua RT. Ini semuanya kan bayar pacing semua ini. Selama saya saja menjabat menjadi ketua RT bertahun tahun aku menjabat menjadi RT belum pernah Pak lurah datang ke sini ngucuri dana ini belum pernah. Belum pernah. Ini ada jalan ini dibangun itu zaman bapak saya jadi RT. Zaman bapak saya sudah di alam kubur enam tahun yang lalu. Huh? Coba gimana cuma macam itu bayar pajak, kemudian sepeda motor itu bayar pajak percaya nggak? apalagi mobil alum beru empat ini bayar pajak larang larang bangun rumah ini rumah samu nggak ada pajaknya, bangun rumah lantai 3 seperti ini orang IMB, IMB izin mendirikan bangunan sertifikat-sertifikat hmm, dan sertifikat yang berok pirang-pirang itu biar pajak kabeh. Sampai ana ya, geromongan mengadum-mengadum ngir pajak. <tik> <tik> <tik> saya itu punya NPWP telat aja disurati pemerintah kok. Hmm, mohon untuk menyelesaikan pajak ini. Hmm. Hmm, Dengerin ini semuanya. Hmm. makanya para pejabat eh hmm, para para pejabat, para pemimpin-pemimpin kok nyampe panjenengan panjelingan, -panjelingan oh enggak apa itu mensejahterakan rakyat, tidak memikirkan rakyat dengan baik hmm, diremet Gusti Allah we. sengsara, tidak cuma kelak di akhirat urip nyamu itu sengsara makanya banyak pejabat, deh. akhir hayatnya bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah, jeruji besi tempat yang paling indah untuk huh, meratapi hidupnya gara-gara apa coba gara-gara gak -gara, Gara -gara amanat yang amanat gitu jangan korup bangun jalan raya itu kan sudah tugas kamu lele po motong-motong eh? dipotong sekian persen bahkan fukoromasagen yang dapat bantuan itu lo ada bedah rumah itu lo leweng bantuan cuman cukup juta dipotong, juta dipotong satu juta mangato si orang genah akibatnya apa coba bangun nangke kayu gulugu, kayu gulungu nih si genah genah eh? Jadi pemimpin itu Zaman dulu itu Para pemimpin-pemimpin itu yang tadinya Kaya kemudian setelah menjadi pemimpin Fakir Dada zaman dulu Sekarang ini Pas calonan Fakir bareng wis dati sugin dada Orang genah Yang dulu di waktu belum jadi DPRD Rumahnya jelek Jadi DPRD 2 tahun langsung rumahnya Lantai 3 Eh? satu periode sudah selesai paripurna calon lagi foto nih di pinggir jalan no korupsi no ngapusi eh? alhamdulillah jadi eh? Eh? apa yang terjadi juga Wah beli tanah beli dan lain sebagainya bahkan rumahnya tidak cuma satu setiap kota dia punya punya rumah orang terima rumah itu saya isi neon eh? isi satu isi, isi simpanan isi ini kasirin, namun dipindah. Ijeng, rakyatmu, nur rakyatmu, rakyatmu ini loh, eh, boyo mikir rakyatnya, rakyat kita ini ada yang kekurangan harta, ya nggak? Eh, pengen belanja enggak ada yang dibelanja bahkan ada yang enggak laku laku nikah. Monokwiyo tipekerno, eh, jumlu jumlu sih do ketuan ketuan ini kan pemerintah mengadakan apa kawin masal. Aku jadi presiden tuh setiap tahun ngadake kawin masalah besar-besaran Jadi para jumlu jumlu itu ditemukan. Ada beberapa jumlu perempuan dan jumlu lelaki ini dulur-dulur gak belo Enam Nampakku lebih merem Cah putri pirang-pirang. <laughs> Mohon maaf Pak Suratno. <laughs> Saya tidak menyindir panjenengan tidak tidak. <laughs> Cuman memberitahu <laughs> dengerin ini Rakyat-rakyat panjingan itu jadi pemimpin-pemimpin Dipikirkan rakyat panjingan Rakyat panjingan kan beraneka ragam Rakyat dipikir tenanan Ini Bensin nih, dihilangkan pemerintah Diganti dengan bertali Bertali tergondel larang Sebelumnya coba Hah? sekarang alhamdulillah aku senjat duit zaman dulu itu aku tukur bensin itu nengokin pom bensin gitu, padahal ngebobil, itu padahal gua mobil tuku ituin morong ewu padahal harga bensin tujuh ribu aku pernah itu bawa sepeda motor taruh duit duit terima orang ewu beli orang ewu beli dua ribu saya itu lah duitku diwe lapor isen isen nonton dekan oma. Dunia ditiru santri. Pernah suatu ketika saya kan perjalanan menuju ke Perwodieti di ke santri. Pak Yai beli bensin dulu ya Pak Yai yang. Mas bensin mas ngerti. Pukul bensin saya bui. Banyak bencangai apgeten mangkiran genai. Rumahku mau no mobil piramukan seribu kiai yang penting ikhlas. <tuh> <tuh> saya itu pernah dijejake santri. Pak Kiai mampir ke warung dulu ya. Mampir ke warung. Pak Kiai sebentar Pak Kiai ya saya tak bayar ya. Tak perhatikan dari jarak jauh. Bayar ya ninggal stnk Ya termasuk hebat lah Tapi hebat ngomong gini ngisin ngisini ya semua Mungkin gue bercucu Gue bercucu gue an Mencet-mencetan ini Semoga saja orangnya nggak nonton video saya Bayarnya <tis meskaoi> nah, gunakan STNK STNK nih ditinggal Tapi aku menengah Aku sengasi bawa uang gue orang gue <tis> Payah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 wahukmuhum wahukmuhum hukumnya al-hulafa wal-muluk wasalatin salatin alal khasati kepada orang-orang khusus wal-amati dan orang umum jami'an semuanya walakin ala dohirihim walakin ala dohirihim dan tetapi pada dohirnya manusia la ala batinihim tidak pada Batinya manusia yang dihukumin cuman duhirnya saja. Pemerintah-pemerintah pejabat itu itu. Jadi pemerintah pejabat itu bukan apa itu ngar ngarahkan sampai agamanya dan sebagainya tidak. Mereka itu tasarrufun imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Pemerintah itu mentasarrufkan apa itu e mengelola rakyat itu ya manutun bil maslahah, menurut kemaslahatan. Makanya kadang-kadang rakyatnya gak cocok, wajar lah Karena kan manusianya kan banyak gitu loh. Jadi kalau ada yang gak cocok ya silakan hmm. hmm. Wathali satu dan yang ketiga al ulama para ulama Bilahi dengan Allah Azza wa Yang dimaksud ulama ini adalah pakar-pakar ilmu agama, bukan pakar fisika, pakar biolog, bukan. Hmm? Kalau mereka-mereka yang belajar ilmu umum ya, itu ilmu untuk mencari harta itu. Sekarang ini orang lebih senang anaknya jadi SAG, SPD, senang banget bareng anak imondo belas gak bangga bahkan lho banyak yang gak mondok ke anak malah anak di sekolah pada akhirnya pondok pesantren ini berubah menjadi yayasan lalu pondok pesantrennya itu seperti kos-kosan ini pembicaraan saya ini masuk di youtube kalau ada yang gak terima ya silahkan ada nomor saya 081228032825 Hmm? Langsung ngebel aja Ngerasa mamong mamong di media sosial Orangnya ada Mumpung masih hidup saya, silahkan lah hmm? hmm? Bagaimana cinta dengan agama eh, Biasanya tau, dengerin-dengerin Kalau ada seorang ulama Ada seorang kiai, kok benci sama kiai lain Benci sama kiai lain Allah cabut keberkahannya ilmu Sehingga Kiyai ini tidak akan mahabah dengan ilmunya sendiri Pada akhirnya Lebih bangga keolahkan anak Daripada mondokkan anak Banyak pondok pesantren Gunung tikar Gara-gara apa coba Anak-anaknya gak ngalim Abahnya itu ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih eh. Anaknya ini orang paham Ditanya satu hadis Satu ya minal iman gak ngerti dia Itu hadisnya itu hadis do'if Apa mau ngerti dia bahkan provinya siapa nggak ngerti dia, hmm? tapi kalau ilmu fisika, sains biologi gue eh? eh? kalau masalah berpolitikan, gue lah, nyampe ada, ada seorang kyai punya anak bukannya sibuk ngajar santri malah bingung, calon pegawai negeri bingung, calon bupati bingung, calon gubernur Yuk gak masalah, nguning gak masalah itu juga penting. Tapi bu ilmu agamanya itu diperbaiki. Nanti kalau ilmu agamanya baik, walaupun anda menjadi seorang pejabat orang dia paham rakyat. tapi jadi pejabat orang kurang ngaget-ngageti Kalau paham ilmu agama, gak kurang ngaget-ngageti rakyat. Narasaper nggak helikopter kasihan kasihan masyarakat mau ngaku pernah disengeni yo, kan aku gak ngerti, tak kira no, poun, aku wuh wuh wuh wuh wuh wuh polisi ya mohon maaf wuh kalau saya salah tapi wuh wuh sopan wuh wuh wuh sama rakyat padahal mereka atau digaji rakyat percaya nggak? percaya digaji rakyat sombong kalau ada masyarakat nggak berbelam bojo assalamualaikum mohon maaf senapi senkalem ngono. masyarakat buat tiga ru polisi itu rakyat buat tiga ru polisi ini buat tiga Percaya selagami percaya nggak? Ya. Kalau polisi wisnu lepas seragamnya terus mancing ini di pinggir jembatan masyarakat di <laughs> ya masyarakat rapat di belas Apalagi sekarang satpam satpam seragamnya kok polisi itu ngaget-ngaget ya? <laughs> Aku pernah di pas masa no musim mas, -mas. Kecantikan menunggu sabuk pengaman jebul-jebul loh Tri tri tri pengatur dialian satpam <laughs> al ulama ulamak billahi dengan Allah Azza wa Jalla. Azza maha luhur wa ajalla dan maha agung. Wa bidinihi. Dan dengan. Wa dan dengan agamanya Allah. Jadi ulama' yang dimaksud ulama' ini adalah. Al ulama bima wal ulama Bi Rifatilah yang dimaksud pakar ilmu adalah mereka yang paham tentang Allah dan paham tentang agama-agama Allah kalau hanya paham berpolitikan saja paham ilmu umum saja akibatnya setelah menjabat, -menjabat menjadi menjadi pejabat menjadi pemerintah menjadi pimpinan-pimpinan sayangnya kepada umat itu jauh Nggak ngomong gak sopan belas sing sopan sama rakyat itu, Kamu kamu itu tadi gaji sama uang rakyat, Percaya gak? Yeah. Mobil kamu yang kamu pakai, itu, Sekin celong, kinclong, Menurut gue mobilnya bukan rumah sakit, Bukan rumah sakit, kon bayar pajak, Mau nonton review, Gede, Kenal pot, Kenal potong, Siti dituntut Bayar pajak, Ya nggak? Ada masyarakat jelata yang motorin gitu, gitu serongkorongkodok, nggak huh? ada nggak ada dagingnya sama sekali. Si <laughs> Tiga bi sapi, huh? sapi nih, maru Ini mulut ditangkap polisi abi, ngungu kemanusiaan. Nung, mungkin lo paham pancasila sila ke huh? Huh? sila ke kelima, sila kelima apa? adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu no rakyat yang fakir no mm, Mohon maaf bapak, ya, mohon maaf. Mm, ini oh, bapak enggak bawa helm ya? Yang yang sopan Iya pak, mohon maaf. Seorang fakir enggak kuat beli helm. Ini ini apa ini pak? Kadang-kadang polisi ini kacau tenan. Polisi ini malah ngomong ini. Kalau enggak punya helm ya motornya dijual buat <laughs> beli terus kalau motornya dicibal beli helm terus, <SISTER> <SISTER> <SISTER> <SISTER> <SISTER> <Man. SISTER> <SISTER> menurut saya polisi yang nggak sayang sama masyarakat ini itu persis ada seorang kekasih ya, chattingan sama kekasihnya tibel orang angkat bareng balas mohon maaf di maaf yang saya nggak punya pulsa jawabannya Sangar HP-nya dijual aja buat beli pulsa. Menurut <ketan> kekasih menurut kita langsung ditolak, langsung diajukan di pengadilan agama. Allah Dina yang hum. Al-ulama Warosatul ambiya, Warosatul ambiyai, Pewaris para Nabi Para ulama itu Pewaris para Nabi Tidak pewaris para Rasul Tapi pewaris para Nabi Kenapa kok bahasanya pewaris para Nabi Sebab Nabi itu adalah Seseorang Yang diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan wahyu untuk menyampaikan melanjutkan wahyu. Jadi nabi itu tidak mendapatkan wahyu, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Jadi nabi itu mendapatkan wahyu dari nabi-nabi dari rasul-rasul terdahulu. Itu namanya nabi. Paham? Aja ah. oh, salah. Ada ada saya pernah baca kitab, Bu mana daripada nabi nabi adalah seseorang yang mendapatkan risalah dari Allah yang untuk dirinya sendiri tapi kalau Rasul mendapatkan risalah dari Allah eh, dimana risalahnya itu untuk eh, untuk umat Yusalah atau masuk gunung nabi itu tidak membawa agama yang syariat baru itu enggak nabi itu tinggal meneruskan pengestafetan syariat dari Rasul terdahulu Hmm? Itu namanya nabi Sekarang tidak namanya tidak nabi Tapi ulama Ulama mengajarkan ilmu itu Ilmu-ilmu dari rasul Menyampaikan ilmu kepada umat Persis seperti nabi Makanya al-ulama Sama-sama menyampaikan Risalah kepada umat Dari rasul Ini beda dengan rasul Kalau rasul itu adalah seseorang Yang mendapatkan wahai dari Allah dengan syariat baru Seperti contoh Nabi Musa mendapatkan risalah Dari Allah lewat Tauratnya Ada syariat baru Nabi Isa Nabi Isa itu mendapatkan Syariat dari Allah dengan syariat baru Makanya namanya Rasul Paham? Jadi Rasul itu seseorang yang mendapatkan syariat baru Dari Allah untuk disampaikan kepada umat Tapi kalau Nabi eh, kalau Nabi meneruskan syariat yang telah disampaikan oleh para Rasul untuk disampaikan kepada umat, makanya nah, nah, orang orang mentar mentarifin itu keliru. Dari mana Ustadz itu menemukan? ya kamu belajar Dewi Tenanan, kok enak meneh? Ya? Ya, makanya kalau kalau menurut saya, menurut saya kamu itu. Jangan hanya sekedar belajar dan jangan hanya sekedar ngaji sama kiai. Walaupun belajar dan ngaji sama kiai itu juga penting, yang sangat-sangat penting memperbaiki spiritual. Bagaimana cara memperbaiki spiritual? Caranya halal haram dijogo. Mripatmu diloloban melihat video porno, gambar-gambar telanjang. Hmm. Bagaimana spiritual kamu baik? Kalau ngomong yang jujur, jangan ngapusi. walaupun guyon, paham? Hmm? Ah. Pasurak tau, lewat tau, ngomong, eh, ga lu gulai pahamu. Itu namanya ngapusi. paham? Walaupun ngapusimu itu dalam rangka untuk membahagiakan ah. teman kamu, biar semuanya tertawa. Jangan. Eh? Jangan. Eh? Kemudian, yang hati-hati halal haram kalau perlu perkara makruh itu jangan dilakukan. Seperti contoh merokok itu jangan. Ya pokoknya gunung. kalau pengen mentarbiakan yang baik seperti itu ditinggalkan merokok. Bukan haram bukan bukan haram. Tapi kalau bisa kita ini to meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan yang khilaful aula. Huh? minum sambil berdiri boleh kalah boleh kalau tidak terpaksa jangan berdiri sambil duduk kecuali terpaksa sebab Rasulullah dulu pernah minum sambil berdiri gara-gara apa -gara, juga Rasulullah bertemu di tempat seorang sahabat sahabat itu kalau masang minuman itu jadi gununya ditaleni Gulunya ditalani, jadi tidak ngumpi-ngumpi tinggal langsung gelok-gelok-gelok -gelo gitu. Dalam harga untuk meringankan Dilelas tidak di Nabi masuk, kalau Rasulullah pun minum gelok-gelok-gelok Kemudian sahabat masuk Kemudian diputus langsung Wallahi aku tidak akan mengizinkan Rasulullah minum sambil berdiri Karena beliau tidak pernah, Sahabat ini enggak pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri enggak pernah Paham? Tidur kepalanya tidak di utara, usahakan tidur kepalanya di utara sambil miring. Nah, gitu. eh? caranya seperti itu. Utara itu di sana. Hmm? Kalau ada mayat wafat, cara mensolati yang lelaki, nyolati mayat kapan perempuan, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Tapi kalau mayatnya lelaki, dibalik Kepalanya di selatan, kakinya di utara. Ah. Gitu caranya. Nyulat ini kalau lelaki di arah kepala. Kalau perempuan di tengah perut. Hmm? Yang hati-hati itu. Hmm? Hidup ini sekali. Melatih memperbaiki spiritual itu. Lebih-lebih kamu harus punya perasaan Allah itu selalu bersamamu. Allahu ma'ii, Allah nan dirun Allahu Itu diperbaiki, hmm. lebih lebih dermawan. Dermawan itu penting. Hmm. Orang kakean musibah biasanya mengira apa tor dermawan. Paham? Orang mau kebanyakan musibah gara-gara tidak dermawan. Kalau kamu dermawan tu gak ngarah ke musibah. Hmm. Orang ngarah wong dermawan no. Maaf, duitnya diutangi uang terus digondol orang ngarah. Lapa kok gak ngarah? Sebab belum sempat digondol orang kalau Dirmawan langsung dibebaskan. temenmu utang sekitar juta langsung mau bebas. pada akhirnya dulu sempat digondol, waste dia Orang dermawan, makanya orang dirmawan, gak pernah ditipu orang nggak pernah. Lapa kok gitu? Belum sempat ditipu, wis dia ikhlas. <tuh> wahukum wahukum umum dan hukumnya ulama ala batinil khasati pada batinnya orang-orang khusus fakot saja hmm? seperti contoh saya mengajarkan ilmu ini kan orang-orang khusus loh nggak mungkin kalau saya mulang Ini malam-malam saya mulang nunggu perapatan kalau Cak Nom, Nom ya nggak mungkin orang-orang khusus. Seumamanya so toh ada sabah, ada seorang kiai, apa, mulang nih di tempat-tempat diskotik itu, materiannya. sulit berhasilnya itu, kalau nggak percaya bukti hmm? Itu loh, seperti Gus Miftah itu, katanya kan beda dulu. Apakah bisa, anu, menyelesaikan? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya umamanya bisa paling si ciluru, kalau nggak percaya coba tuh Tuturano ngomong omong si daplek daplek malah kue malah katot sisan itu, kato sisan yang potongan mungguh, welayar yartafi'u Tafiu Dan tidak terangkat Fahmul amati Pemahamannya orang umum Alal istifadati Untuk ngalap faidah Minhum dari ulama Orang-orang umum itu Sulit itu menerima nasihat-nasihat Kiai Kiai-kiai memberi nasihat Malah dibully, yo, coba saya ngaji seperti ini yo, Coba letakkan di Youtube Nantilah banyak orang ngecam Tanya orang yang ngecamm tidak bisa orang umum tidak bisa cocok sama ulama itu nggak bisa ulama itu ya memang untuk orang khusus Kenapa kok nyampe ada Kyai dibully di media sosial? Ya wajar orang umum orang umum itu nggak bisa itu forumnya Kyai itu forum khusus beda dengan pemerintah memang pemerintah itu forumnya forum umum dan khusus cuma dalam memperbaiki itu saja tidak ya tapi kalau kiai bukan dohiriyah tapi betiniyah. So, mamanya ada seorang kiai kok nyampe mampu memperbaiki dohiriyah, eh? dohiriyah umat wah hebat itu. Monokiai kok nyampe ke ratan, bangun keratan, bangun kejembatan, eh, beda bedah rumah, eh, masyarakat disubsidi, eh? jadu burduk itu. Itu kalau tidak dikendaki Allah nggak akan terjadi itu. walatantahi, walatantahi dan tidak nyampe kuat hukum kekuatan ulama ila pada Tasaruf dua hirihim di beberapa dohirnya dohirnya manusia, Angel hmm? Untuk memperbaiki dukirnya manusia, pil ilzami dengan menetap walmani, pil ilzami dengan mewajibkan walmani dan melarang washeri -syar dan syariat sulit. Masyarakat umum dituturi oleh kiai, Mentah. bahkan bully. Semakin dekat dengan yaumil kiamat. nasihat ulama semakin dipatahkan oleh umat pada akhirnya tidak sedikit ulama-ulama yang dibully sama umat. Kalau nggak percaya jangankan saya jawa, sudah nggak viral-viral, viral-viral coba. Coba nasehat-nasehat nasihat viral-viral di media sosial coba. Nanti lah banyak orang-orang mengecam. Besi sudah. Ada grup-grup orang-orang Kristen wes kiriman no. apa itu video ini siapa itu ulama siapa lah menurut kamu itu wali? ya dibully. Ya memang seperti ini. Memang nasihat-nasihat ulama itu hanya untuk orang khusus Forumnya forum khusus seperti ini Tapi kalau di di left di media sosial Ya siap dihancurkan Makanya seperti saya ini oh Di mati oh, eh, Dikecam, dihina, maki orang oh, Terus hati saya beruntak Berarti ngajarnya orang ikhlas Kalau benar-benar ikhlas juga enggak masalah eh, di, apa Orang umum beruntaknya wajar kita ini tidak siapa siapa, jangankan kita, ikan kanji Nabi jelas-jelas. Eh, khairul anam, khairul besar eh, apa? Sayyidul mursalin. Itu saja dikuap apa? Siapa yang enggak paham Justru apa Nabi sendiri ya. Lahab Abu, abu Jahal. Ya. Wa yang keempat, al-wa'du para penceramah albu adu para penceramah nomor empat adalah orang-orang yang ngisi pengajian-pengajian ngisi kajian-kajian di masjid itu beliau-beliau itu juga apa itu oh, manfaat juga itu eh? walaupun pidato nih junggubu payang onosenggubu biduan ya musik eh? ngisi pengajian ono musik bilang Eh, Kadang-kadang Onoki Yayuk malah ngelek-ngelek wong tarweh eh, Apa? Tarweh kilat. Eh, terus contoh ngawur. Allahu Saya ketipu, saya tadi ada abutan ngono tarbayat cepetnya setelah saya cak jibul-jibul itu suaranya seorang dai, jadi seorang dai pidato memberi contoh, lalu ada orang menyeting menyeting langsung posone satu bulan full tidak diterima oleh Allah, dan diterima ini, makanya kamu itu mengedit silakan mengedit, tapi mengeditnya kisah gendah loh, Neng Edi, Pak Suratomo, Edi terusan dasinan sisain mewenai botoni wong wedo. Itu bagian daripada hibah, bagian daripada namima, bagian daripada menjelekan Itu merontokkan pahalanya puasa. Puasanya sisa, tapi kamu nggak dapat pahalanya sama sekali. Jangan. wahukumhum wahukum hukum al-bu'at ala bawatinil awami pada beberapa batinnya orang awam fakot saja dai-dai itu penceramah-penceramah itu toh itu ya hanya bisa luruskin genah ke orang-orang awam eh huh? Makanya, nah, ono pencerama penceramah-penceramah, melu mengunjungi ngunjungi, cocok blas. Eh, kadang-kadang itu ceritanya nggak boleh, eh, eh, eh, Kanjeng Nabi Tua Isroh buluk. eh, eh, kadang -kadang eh, eh, eh, naik eh, eh, eh, eh, eh, kadang-kadang kadang eh, nambah eh, eh, kadang lucu lucung saya ndedheke dosa. Ya. Kemudian malaikat itu nilpun sama buruk-buruk itu ngene ngene ngawur. Nilpun sama buruk-buruk itu. Piranggenane. Bro eh. Saat dua, dulu di waktu kecil toh, saya melihat ada ada gambaran ada gambar ada foto kuda kepalanya apa wanita manusia tulisannya buruk buruk rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. walah mohon disodisolos untuk ku kafih ya <hesitation> mohon sok buruk kei ngono <hesitation> dan buruk kei ngono memperoleh kajina pikaipur apa itu dai-dai itu penceramah penceramah itu rawan masuk neraka gara-gara apa Gara-gara kalau ngomong ternyar terluncur, gimana tidak ternyar terluncur? Mereka itu dalam rangka untuk mengikat hati manusia biar manusia itu pidatonya biar gempar, Hah? kemudian memoles pembicaraannya dengan bahasa-bahasa ngawur Makanya kan yang beliau-beliau itu bisanya cuma mengarahkan kepada manusia-manusia awam. Kalau wong Khos orang arah, orang arah, Eh, abi nuturi wong lesen gue Bumi goncang ganjil, langit gelap kelip tok tok tok tok tok. terus melantunkan lagu-lagu eh pidato para ya. bapak-bapak, para ibu-ibu, segala gupah orang kenapa lebur ya terus pengunjungnya dong juga seneng banget ya. Padahal Rasulullah, dia Padahal alhasil loh ada siapa yang bicara pembicaraannya supaya ditertawain orang disiapkan neraka ini orang, he? Hmm? Ngomongin ngomong, cerita yuk cerita, jangan sampai omongan dan cerita kita dalam rangka ganti guju wong. Jangan, adapun saya ngomong sama guju kan urusan kamu, saya nggak kepingin kamu nertawain saya, kamu guju. Nggak ada, <risa> nggak ada, ada, itu supaya ganti guju wong, tapi sampai dia ini mencoret, toh <risa> <risa> ya. Mencoretan kreatif, dia nggak sebelum ke panggung. <risa> Jujurnya tidak mati ah. Fasrafu. Fasrafu Maka mulia-mulianya inilah pekerjaan Maka mulia-mulianya inilah beberapa pekerjaan al arba'i yang empat Badan nubuwati setelah kenabian Pekerjaan empat tadi toh, ada, apa itu ada usul, ada apa, eh, yang diterangkan. Ada muhayyi ahli kuli wahid, ada mahiya mutamimah lil usul, dan seterusnya itu. Itu yang paling utama setelah apa itu, dan nubuwati setelah kenabian, ifadatul ilmi menfaidahkan ilmu. Menfaedahkan ilmu itu mungkin dengan mengamalkan ilmu Mungkin dengan mengajarkan il, ilmu Itu namanya menfaedahkan ilmu hmm? Karena apa manfaat sebuah ilmu yang kita pelajari setiap hari Kemudian tidak diamalkan Masuk ngoyo-ngoyo -ngoyong zaman melek sampai jam 1 Jumlah-jumlah zaman ngaji terima fantasi gawe ngisi urib ya Ke kegiatan sampai yang lain Diamalkan Mondo itu ya semakin ceregap, pamer rupiah, semakin ceregap, semakin tenanan. Hari raja di sini apa pulang? Ah? Hmm? Belum tahu ya. Hmm. Hmm? Mengikuti kodok godir. Sing mumpung-mumpung. Ada peluang, loh. nanti kalau kamu sudah sibuk dengan istri, sibuk dengan suami, sibuk dengan anak, Sudah tidak ada waktunya lagi. Seumamanya kalau ada pak yai-pak yai yang punya istri, punya anak, masih mau mondok itu fadilun minallah. Tidak semua orang bisa. Percaya enggak? Ya. Tidak semua orang bisa. Huh? Bahkan bisa sawal itu ada seorang diyaim, punya pondok beliau, pondoknya besar, pengen mondok ini, pengen mondok di al barok. Apa itu? Itu kalau nggak terbiasa itu, mindir kamu, coba kamu dipondok i, diyaim- diyaim mondok, mondok- mondok, merok di rumah Secho, Alhamdulillah saya sudah digelar bersih sama Allah. Hmm. Dulu itu saya sering didolimi orang. Pada akhirnya tuh hati saya tetek. Hmm. Itu butuh keyakinan yang dasar itu kalau keyakinannya nggak ada itu bisa gulung tikar kamu. Yang kue ingetimba-imba orang diridik tuh Pak Suratoko poyong-poyong. Hai watah dibunuhfusin nasi dan mendidik jiwa manusia Hai itu artinya mendidik wa tadi dibunuhfusinsi dan mendidik jiwa manusia anil akhlaki dari akhlak dari perangai almamadmu mati yang tercela Al-mulikati yang merusak. Manusia itu harus diarahkan. Jangan sampai manusia itu hancur gara-gara apa juga. Gara-gara akhlaknya sendiri. perangai hmm? Seperti contohnya. Meletakkan cinta. Meletakkan cinta itu jangan ke siapa-siapa. Letakkan cinta hanya Allah. Kenapa di dunia Islam itu ada poligami? Tujuan awal poligami itu sing asli biar suami ini cintanya kepada Allah totalitas, istrinya juga cintanya kepada Allah totalitas. Orang itu kalau poligami secara otomatis istri tua ini itu cemburu, cemburu, cemburu sama istri muda. Pada akhirnya keharmonisan keluarga hilang. Di waktu keharmonisan keluarga hilang maka Suami sudah tidak cinta lagi sama istri Dan istri sudah tidak cinta lagi kepada suami Ini awal terjadinya disyariatkan poligami seperti ini Sehingga cintanya ke Allah itu totalitas Tapi kalau istrinya satu gitu Ya cintanya sama istri kadang-kadang mengalahkan cintanya kepada Allah Kadang-kadang Kadang-kadang Kadang-kadang hmm. wa irsaduhum dan wa dan memberi petunjuk manusia ilal ahlaki pada ahlak. al mahmudati al mahmudati yang terpuji al, -al mus'adati yang yang membahagiakan wa huwa al itu yang diinginkan, al yang dikehendaki, bitalimi dengan mengajar. Hmm? Pekerjaan yang paling baik, mengalahkan semua proyek, semua pekerjaan, adalah mengajar manusia, mengenalkan manusia, akhlak-akhlak yang baik. Dengan menyingkirkan akhlak-akhlak yang tercela Walaupun saya itu ngajarnya itu arba'in, saya tidak berhenti berhentinya. Saya itu mentarbiahkan kamu akhlak akhlak yang baik. Eh? Kata siapa? Eh, ini Al kok arba'in aja? Kata siapa? Lambiku nyampe judil ngisir. Eh? sampean sampaian ya ini. Alhamdulillah Ini Al Mu'barok ini pemecah rekor santri terbanyak tidak minta kiriman. Santri terbanyak ini, jarang banget ini Rata-rata pondok-pondok kan santrinya kan minta kiriman. Ini di sini Al Mu'barok tidak minta kiriman. Termasuk ini berhasil ini, eh? dan berhasilnya lagi adalah di saat liburan santri banyak yang di pondok. Berhasil ini. Bahkan di saat pondok sana sudah sepi, seperti kemarin wayah ruah ini kan di bulan semua, pondok sepi, Romo Yai yudak ngaji, Almu Budak non stop, santri malah berdaya tangan, nginikilu, mehari raya gile, cahayar di tegok diwi logikanya kan kan santri seyonte, pondok sana sana peraturan itu saya, wuhule, fisik, musik wule, tapi pondoknya kadang-kadang banyak santri yang melanggar. Di Almu Barok ini, tuh rano peraturan belah sih. Rono, mana? Satu-satunya pondok yang ketua pondok, sekretaris pondok, bendaria pondok, keamanan pondok, pendidikan pondok. Eh? Hanya satu orang. Saya, Tok. Saya, Tok. Apa ada? nggak ada sini. Eh? Dua tahun saya daftari santri sendiri, tak ulis di Dewi. <laughs> Percaya enggak? Ya. ya. Bendara ada. Bahkan kalau ada pengajian apa, ono panitiani? Gak ada. Ya, ada. ada pengajian berkali-kali, pengajian abuan, ribuan manusia, berdatangan manusia ini. Panitiani saya, ketua panitia saya, sekretaris saya, seksi konsumsi ya saya. <laughs> Saksi parkir ya saya <SILENCIO> <SILENCIO> Itu bisa jalan itu Lih Itu kalau, kalau menurut akal gak bisa jalan itu <SILENCIO> Ini bukan sebuah kesombongan Bukan, tapi orang itu Kalau yakinnya kepada Allah itu totalitas Itu itu diberi keistimewaan nama Allah mampu Menggerakkan semuanya Tidak <SILENCIO> proyek pondok pesantren tanpa kontraktor dan tanpa huh? tanpa kontraktor dan tanpa arsitektur. Huh? saya cukup ngomong sama santri. Itu yakin itu, itu santri almug berok paling bodoh zaman ya, dulu. Merko ora iso nulis, ora iso maca. Ya santri pondok ora nulis, ora iso yang proyek kan beli huh? Satu-satunya proyek yang tidak pernah ada laporan Saya tidak pernah menanyakan tentang keuangan Dan tidak pernah menanyakan nanti bagaimana bangunnya bagaimana juga pernah Dan semua pondok dibangun hanya kotak Cari Carikan dengan gaya enggak, ya, enggak, ya, enggak ya. ada yang gaya, kotak semua Kotak semua Gak ada yang gaya Kotak kapil Asal itu kotak semua ini masuk ada pondok pesantren jenjang kan depan rumah kan eh, dibangun yang bagus yang rapi malah ngarepi toilet percaya nggak ya. kalau nggak percaya datang kalmu mau sekali parkir di sini toilet ya bi ya. gado itu di pondok pesantren toilet ya. di sini toilet ya B. Di beberapa pondok, itu santri diarahkan. Pulangnya harus tanggal 22 Ramadan Semuanya wajib. Di Al-Mubarak apa ada? enggak pernah diwajibkan. Yang diwajibkan cuma salat fardu lima waktu. Ya, ya, enggak? ya, ya. Di sini kan mau pulang duluan juga apa-apa. Saya tuh gak pernah. Saya itu belum pernah menggandangi santri pulang. Belum pernah. Hah? Ya pulang silakan pulang padahal bapak itu telepon saya pak jai ya, tolong ya nanti kalau anak saya izin tolong anu ya dilarang ya jai ya. saya pengen anak saya itu romantis sampai tanggal 12 ya ya ya ya setelah pamit ya, ya tak izinin <guluh> lengah pahin saya ngelarang ngelarang orang ya nggak pernah ludi almu ini tuh santri jonggong majikom santri jonggong alat Masak panci, masak mie, mie, eh, mbebe seteliko, mbebe nyampe dongo wo ase diwi diwi, <risas> itu nggak pernah saya larang, satu-satunya pondok pesantren yang sakrimi diwi ngaji, yang kerja ini melek ngaji, heeh, seakan-akan kekayaan ini ranti mudil, lagi nih songkok watu. Nah gimana cuma jam sih siwanya wong turu. Jadi pondok-pondok sana itu jam sepuluh jam 11 harus tidur semua lampu-lampu dimatikan. Almu baru Mabiyur biur, saya mau biur berarti mau pondok itu. Keburuan nih lah. Delapan saya. Keburuan nih malakai pondok. Makanya kuntil-kuntil anak malu keluar semi padang. Jadi Pekerjaan yang paling utama itu adalah ngajar. Eh? Mantolabel ilm. Lillah, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, menuntut ilmu itu mungkin dengan belajar sungguh-sungguh, mungkin dengan mengajar. Takafalallahu wohubiriski, barang siapa yang menuntut ilmu, baik dengan belajar ataupun mengajar, lillahi, syaratnya ikhlas karena Allah lu. Eh? Allahu rizkinya ditanggung sama Allah. Percaya enggak? Ya. kalau tidak ditanggung sama Allah toh orang arah, lura melun nandur salah, Munduh salah. Luar mau berok orang diwitan duitan gedang entuk gedang. Rataun nandur semongko, Munduh semongko keramat kan? Rataun nandur duit entuk duit. Ya. Luar biasa, wah, nama dan sesungguhnya aku berkata, "Inahada, hada sesungguhnya ini mengajar Abdul Utama, bisa hirofi dari semua pekerjaan." Dari semua beberapa pekerjaan Wasona, hati Dan beberapa usaha Pemuap pekerjaan Dan usaha yang paling utama Adalah nyebar ilmu Negusti Allah Makanya pulang dari pondo toh, Wajib bagi kamu semua Untuk menyebar ilmu Jangan menunggu ngalim Kapan ngalimu kamu ngajaron nunggu ngalim ya, kapan ngalim nunggu yang nyaran sampai sekarang istiqomah, ibu istiqomah kau aku ini ya, dan saya lah goblok. Saya nggak usah takwi saya ini bodoh. Hah? Kamu kalau pengen tahu kalau saya bodoh, nanti nunggu kalau saya tidur. Nanti tidur itu berarti ustaz apa error mengenai rasenjak Jawab? Percaya nggak? Percaya. Kalau saya menilai orang bodoh itu, saya mengomentari diri saya yang bodoh. ama pancingan-pancingan ngalim semua, orang usah tersinggung. Nanti kalau ada orang tersinggung ruwet. Lianna <tik> syarfah <tik> sesungguhnya kemuliaan beberapa pekerjaan, yukrofu diketahui, bisalah sati umurin dengan tiga beberapa perkara. Ima iltifati Ada kalanya dengan menoleh Ilal, -guri, ilal -guri zati Pada naluri Naluri itu artinya lho, Hukum alam itu lho. Apa rasanya gula Manis, Manis. Rasanya garam Asin. Asin Rasanya jamu Manis. Pahit itu namanya nauduri. Hmm. nggak usah belajar nih gue nih sar universitas gue ngerti, paham tidak? Kaya pacaran berang ini kan naluri, ya? hmm? nggak usah di kursus kayak pinter diw, kaya ilmu jimat berang nih, rasate kursusi wis pinter-pinter diw, hmm? nah gue malah belajar ilmu jimat nih gue nih gue keplek. Ke. Ya bujuni beres ya, itu namanya naluri naluri itu watak gitu loh. secara akal dengan sendirinya hmm? makanya ilmu kenapa ilmu yang diajarkan itu ilmu tentang ubudiyah kita kepada Allah dan khidmah kita kepada umat kenapa itu kok ilmu ekonomi tidak diajarkan dalam agama sebab orang itu toh rasa diwarai ekonomi Eh, ekonomi diwi, percaya ah. eh, saya ingin ekonomi diw, percaya tidak? Saya itu kalau ada santri baru itu orang ngarah, tak arah, tak ke cara makan Makan caranya begini, begini, begini, cara, caranya nyari makan, tidak, eh, jaraknya selesai eh, Cerdas sekali Saya ingin mengenai diw, diw Paham? Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Adapun urusan duniamu, Engkau lebih cerdas daripada aku. Kajian Nabi orangnya itu, Akhlaknya itu luar biasa. Ada kaya aku, aku ye, kowe Kauwe lebih gregas daripada aku. Jujurnya Nabi ini aku ya. Nabi ni aku payah. Nabi ini Kajian Nabi, Bahasanya sopan. Ye. Kajian Nabi gak pernah ngomong menijimah. Irtiko ulah kita bertemunya pasunatan dua lebih lebih apa lebih sopan. Nah kowe, kowe serabi ini, sopan Nah kok iya biar dengan Gorizia, ya tahu sampai ilmu ariefatihah pada mengetahui ilmu ariefatihah pada mengetahui Secara visual, inilah pada mengetahui kemuliaan, pekerjaan, pekerjaan yang paling mulia itu. Pekerjaan menyebar ilmu Nya Allah itu yang paling mulia. Kenapa kok bisa seperti itu? Sebab ada hubungannya dengan nurullah cahayanya Allah. Selain itu, tongga. kenyataannya para nabi dan rasul beliau beliau itu sibuk menyampaikan ilmu untuk mentarbiahkan umat mengarahkan umat supaya manusia itu mengibadahi gena sebab awal terjadinya manusia itu diciptakan adalah untuk ibadah Ustadz mau ngajar terus ya, nanti nyambut gabi ini gimana ustadh saya saya orang nyambut gabi tujuannya apa juga mencari maisha tuh so? maisha kan Mak kan ada ada tiga titik, ada empat titik kan? Ada empat titik. Satu, sandang, pangan, papan, politik. Eh, sandang, gue pakaian KB, pangan, mau berbuka. Malah itu dunduman gedangnya. Eh, papan, uh, papan, nih pirang-pirang. Malah Mubarak sekarang bangunannya udah banyaknya. Nak pengen, nak beberapa kamar itu enggak terhitung, Kemudian berpolitikan setiap hari santri di dibersi sing asli ini ngaji kita ini seperti seorang panglima perang sedang mengatur para pasukan-pasukan untuk mengibarkan panci panci Rasulullah, saya kok mati, Satri menyebuar dimana-mana mana menggaung eh, eh, eh, ulumi Seperti keutamaannya beberapa ilmu al eh, al aqliyati ilmu pasti ilmu eh, akal Ilmu akal ilmu akal eh, Ilmu pasti seperti garam rasanya asin, ini, ini. kamu melempar ini mesti kembali lagi, Wur, kembali lagi, namanya ilmu pasti. Kemarin aku melempar, malah terbang, Ustaz. Ini yang lempar melempar kapok. <gifat> kapok terbang. Hah? Alalugowiati. Atas bahasa ilmu akal sama ilmu bahasa itu ya yeah, lebih utama ilmu akal apa sholat menurut bahasa doa apa sholat menurut istilah butuh akal kan butuh mikir sholat menurut akal adalah kan ngunu, eh, eh, sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbir eh, diakhiri dengan salam Pokoknya orang All. Allah Akbar, Assalamualaikum Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Payah, ya. Itu diraku. Karena ditemui al-hikmah itu hikmah. Bil-akli dengan akal. Orang memahami ilmu hikmah, itu dengan akal, kan? Dengan akal. Kenapa lelaki sama perempuan tidak boleh kumpul jadi satu di saat mereka tidak suami istri? Kenapa coba? You hancur, enggak lah Ustaz. hancur. Kalau enggak percaya, buktikan. Anane syariat larang itu akar itu mikir itu. Kenapa enggak boleh pacaran? Dan kenapa enggak boleh zina? Betapa banyak mereka mereka yang melakukan zina kemudian lelakinya nggak tanggung jawab tidak cuma lelakinya saja perempuan yang hamil anak itu tong sampah, itu kan makanya kenapa itu dilarang kan karena merugikan siapa yang rugi ustadh sih wedok seneng sih lanang seneng iya wedok seneng lanang seneng anak itu rugi selamanya percaya nggak anak rugi selama neng yang kumpul sama teman-teman yang nggak pd gabya aku Datang tanggung jawab <guluh> coba makanya dilarang oleh agama orang kok kok dilarang piu makanya nyanyi nyanyi romai ramai keliru kenapa eh, kenapa yang enak enak itu haram enak biji anak ayu lahir itu susah selamanya. Abi mana izin dengan bini bin sopo lebih bingung, bin rame rame. Lama aneh kerjaan di tempat karaoke, kerjaan tempat karaoke 10 tahun malah hamil. Digulei pak ane gisopo bingung, digowenni goni dokter di DNAK, le DNAK ini nyoncok nona karaoke. Terus pak suroto lewat terus dicocokan pak suroto maka diketahui al dengan akal. Wal dan dengan mendengar biasanya orang ngomong menit doa, apa? solat solat itu doa karena isinya solat itu kan dari awal kan doa semua. kamu mau takbir itu sekaligus juga Allahu akbar itu doa itu. lo nggak mau akbar mau mana mu mana Allahu Allah akbarudzat yang maha besar. gak paham makna solat itu. kamu takbir itu artinya bahwa Allah itu maha yang maha agung Kamu adalah dhat yang maha kecil Sehingga dengan kecil kamu Harus bertekuk lutut dengan dhat yang maha agung Atau kemelitih, sombong, ojo kemalungkung ojo merasa ojo merasa bisa Karena sesungguhnya kemampuan kita sholat Murni pertolongan Allah Seperti kamu ngaji, tidak ngantuk, pertolongan Allah Kenapa kamu ngaji ngantuk? Jawabannya mau satu Manganmu keluargan Mumpimu wargen, nara percaya Coba, kalau buka gitu, coba Makan sedikit aja Hah? Saya kena makan, kalau buka kan makan sedikit Setelah itu nggak berani makan saya. Loh, abing ngaji udah aja makan sama istri Yowes, moco tarje Senajan aku kata-kata, mata saya Sumperingah, saya guyon Sehingga asli hatiku berkunang-kunang Berkunang-kunang pengen tidur <tuk nyawa> Tapi nanggain ini kan alami Meripati bundir ser, rambutnya cegri Pori-pori Terbuka semua <tuh -tuh> Welaklu akal Welaklu adapun akal Asrofu lebih utama Lebih mulia Welaklu adapun akal Asrofu lebih mulia minasam i. daripada Daripada sama Daripada mendengar Akal orang sama pendengaran orang lebih hebat akal Karena akal itu mampu Mampu menyimpan ke keilmuan Tapi kalau mendengar tidak Makanya burung biu Walaupun bisa ngomong Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Menurut saya yang paling paham Waalaikumsalam Menurut saya apa? Menurut saya yang Ada burung biu ngomong ini Presiden Republik Indonesia cukupi aku pernah lihat ada burung piu ngomong dong terus tata koi burungnya lihat terus Presiden pertama kali siapa namanya malah jwbnya assalamualaikum malang gundong, <tuk> <tuk> <tuk> lewung burung piu terima, cuman bisa gitu saja kue asyik gumon gitu, wah malah malang Malah kamu beli sampai harganya mahal 10 juta, 20 juta he, he. He. cuman gitu mau beli Larang-larang Ima bin Nadori Ada kalanya dengan melihat Ila umumin naf'i Pada umumnya manfaat Jadi kenapa kok ilmu itu lebih utama utamanya pekerjaan satu karena secara akal ilmu itu lebih luar biasa daripada yang lain nomor dua imam bin ilah nafi ziroati seperti keutamaannya pertanian kafatil ziroati seperti keutamaan pertanian alasiah daripada apa Tukang pembuat emas Alas Yagoti Alas Yagoti Mengalahkan tukang Pembuat emas hmm? Coba Petani Kalau orang yang membuat emas kira-kira Utama mana coba Utama petani walaupun Awai kinclong pembuat emas Kirok-kirok nggak ada orang membuat emas kira-kira orang hidup enggak Duh. hidup coba Rano petani pembuat emas sih mati jadi semisal lo pembuat emas ditutup semua itu petani-petani jayso tapi kalau pembuat emas diabadikan semua petani ditutup semua pembuat emas makanya pertanian lebih utama daripada pembuat emas betul sama emas permata utama mana emas permata Mas, mas permata, Padahal eh, Padahal Mas permata gitu, cuma dilihat Terus umamani, orang nggak nggak memakai mas permata, terus mati ini. Coba kamu bangunan tidak menggunakan batu. Hmm, kau pengin lantai satu second lantai rasanya gunakan batu juga. Gue Kena angin hampir. Eh. Artinya. Jasanya batu lebih tinggi daripada, Nah, Kamu kalau pengen tahu jasanya batu, caranya lihatlah hajar aswad yang ada di Ka'bah, ya enggak? Ya. Itu batu hitam yang paling utama syarat arat ngalah ke emas permata. Eh, bam. Seharusnya batu karunia itu lebih utama itu, tapi Gusti Allah, Gusti Allah menang meletakkan emas permata menjadi mulia kemudian orang-orang tergila-gila dengan emas permata daripada batu tukung batu yang teranggir di gelidah seperti jalan tukung emas dari emas menjadi simpan simpan, simpan, simpan, simpan ini jari-jari yang paling keset, ya enggak? ya, ya jari-jari yang paling keset ini untuk untuk ngaji arba'in ya enggak? Ini untuk menerima tamu. Monggo Pak, monggo. Yeah. <laughs> ini untuk hotel-hotel <util> kumping. <laughs> nah, ini naga bede. Sud sembilu jenang cireng menangannya. Yeah. Ini untuk cewek. Yeah. Singkrona fungsinya itu seenggak yes. srigi, seenggak srigi. Percaya nggak? Yeah. Ya, yus, memang ngonoiku. Oh, Wang enak keset malah diarani manis ya. So orang-orang yang sergap-sergap malah bentuknya -e <guluh> seperti seperti ini adanya kasap-kasap padahal manfaatnya lebih besar jadi orang-orang nangis karena orang-orang yang paling keset-keset ini Alhamdulillah, almu baruk santri ini tak kader keset-keset orang-orang, percak putri ada yang masak, orang-orang makanya zaman nikah dapat santri putri siap-siap untuk no pembantu Nah, putri puterin godok banyu raisel, gada izel, gada izel godok banyu dibenai roiko. Ya jadi itu ada Caputri putri tak suruh masak. Mbak, masak ya? Jadi ustadz. Huh? Masakannya dicampuri roiko. Tak pangan, bahasa Allah. Istiku tak marayan. Duh, ini kok sego, kok rasanya, kok ini yang gue mas, masak santri masa santri, tak tahu udah nggih gak bisa. sama tadi yang masa, dorang ngaku, oh, santri bisik-bisik sama, ustad, orang itu ustad, tak tahu, eh, shist. namanya Ivan, namanya, Va, temen tadi yang masa, iya ustad, duh, kok rasanya gitu, anu Va, kok rasanya seperti apa gitu, kamu beri apa? Beri rohiko ustad, tujuannya apa? Tujuan saya biar enak Ustadz Ya malah apa yeah. enak Banyak apa ya Santri Putri kan masak sampai sana Di mana roh ikut Jujunya ada di kopi yeah. <laughs> yeah. Paham bang, Pokoknya kalau kamu nikah sama Santri Putri toh, Kudu siap-siap guna pembantu Paham? Yeah. Kudu siap-siap guna pembantu Satu, nomor dua kalau membuat kamar siap-siap AC nasi, leca putri pakai AC kape, sampean apa aja, dan aku we si turunin musola rabo po. Wa bimula haudotil mahali, dan ada kalanya. Dengan memperhatikan tempat al yang Fihi Di dalam Al-Ladi atasarrufu tasarrufu Kafatrisiyah wati Seperti keutamaan tukang emas Al-Tiba Daripada Tukang sama kulit hmm daripada tukang sama kulit, tukang sama kulit di sing, apa, sing nyamak, nyamak, bangkai, bangkai, lebih utama emas, sebab emas di Dilek ini, eh, kelihatan, kelihatan cantik ya, dulu itu ada seorang wanita, nggak laku-laku kawin, dengerin, dengerin, ini sebagai jaya langsung ini, Cospleng itu itu Nadila Kony. Dulu itu di zaman Rasulullah ada ada orang tua punya anak putri yang gak laku-laku kawin Lalu beliau datang ke tempat Rasulullah mengeluh dengan anaknya yang gak laku-laku kawin Apa nasihat Rasulullah? Rasulullah mengatakan belikan kalung, belikan gelang gitu. Jadi nanti kalau kamu kok lama laku nikah? Caranya gampang, beli kalung, beli gelang, beli cincin Beli gelang keroncong Nanti Diam-diam ada lelaki yang jatuh cinta Sama Mas Permatamu Walaupun kamu jelek Mesti Pak Suroto mesti ingin cewa Elak-elak popo lah Yang penting mas-mas ini Akeh kawin okay. berkahwin Isotagabi bayar hutang Pernah suatu ketika ada orang datang ke sini mengeluh tentang anaknya yang sulit nikah, tak Masya Allah, setelah 40 hari ada yang melamar. Jadi konon cerita perempuan walaupun jelek, Anggero Anomasi, lelaki itu nggak sempat memperhatikan wajahnya. Yang diperhatikan itu masnya. Wah, ini orang kaya ini gitu. Makanya Rasulullah pernah dauh tunka hul merah Orang menikahkan menikah perempuan itu rata-rata itu karena tujuan 4. dijamali ya, karena kecantikannya kan. Ya. Kalau perempuan-perempuan yang sudah cantik-cantik sih nggak usah pakai mas-masan, nggak masalah Mbak. Itu udah promosi sendiri itu. Syaratnya wajah kamu dibuka, kalau wajah kamu ditutup pakai cadar sopong, mana yang sih ngertiin ya? Yuk, ngerti, ngertiin ya, cantik lah, dikira gue ya 600 mas, percaya gak? Dapang lantang kan, memang mengira, ya, ini mesti irungnya terbalik. Dijamali ya, nomor dua, dimali karena hartanya, ya kan? Nomor tiga Lina Sabiha, karena keturunan. Nomor terakhir ada Li diniha, karena kesolehannya, solihahnya, akhlaknya, peranginya. Liana oh no wong kok ikiran dua bagaimana? Carane tuko kalung, Tukono gelang, cincin. Mesti Pak Suroto ngetini cincin ah. <laughs> Walaupun Pak Jai Maret itu tetap. Ilmu lamar, iso khawatir, kredit khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, khawatir, Dan tempat yang lain Kulit bangkai Kulit bangkai sama emas Lebih utama emas makanya Makanya Pekerja pembuat emas Jauh lebih utama daripada Pekerja menyamak kulit Tapi pekerja pembuat emas Dibandingkan dengan para petani lebih utama para petani sebab orang nggak punya emas permata di tidak memakai masih bisa hidup tapi kalau ada orang kelaparan kok nyampe nggak ada bahan makanan mudharin bertanya mati mati mati kamu walaisa dan tidak ada yang wa dan tidak ada Yahfa samar. Tidak ada kesamaran lagi. Annal uluma. Sesungguhnya beberapa ilmu. ad yang bungsok agama. Wahia. al ulum ad-diniyati akhirati Memahami jalan akhirat. Sesungguhnya ilmu-ilmu agama ini adalah rute untuk memahami jalan menuju ke akhirat. Karena hidup kita ini yang asli tidak bisa mati. Eh? Di organ tubuh kita ini ada dua komponen. Satu jasad nomor dua adalah roh. Jasad bisa mati, roh tidak bisa mati. Eh? Sesungguhnya... Di Al-Quran, Allah mengatakan Hum, ahya, mereka itu hidup Orang-orang mati syahid itu sesungguhnya mereka hidup Artinya hidup ruhnya di dalam alam kubur Sehingga mereka-mereka tak enggak ngomong adi maksiat Orang-orang kafir, orang-orang muslim Hidup ke HB hmm? Jadi orang itu sekali diciptakan oleh Allah hidup Hidup selamanya enggak akan mati Cuma hidupnya itu berbentuk ruh makanya kalau roh kamu jelek, walaupun wajahmu cuantik, tetap di akhirat jadi jelek kamu. tapi walaupun wajah kamu jelek, bentuk ecebol, weli, sedikit dempek dempek, <laughs> walaupun bentuk kamu jelek, tapi kalau hatimu, rohmu bagus, konon cerita akal, hati, roh satu kesatuan itu. kamu mikir itu sebenarnya rohmu itu. Kamu punya perasaan itu loh kamu itu Itu akan hidup selama-lamanya hmm? Hidup selama-lamanya itu Kenapa wanita cantik tidak boleh membuka auratnya di depan orang tua yang sudah tua renta huh? Karena mereka itu punya roh Rumah yang sama terus gak kepingin karena kueweno Punya roh Makanya gak boleh cara hukum enggak boleh. Salaman karo wong tuwa ranya wati, lek wong semamu ranya wati, kowe sing gak sawat, wong tuwane mbok ja salaman ngono yo sawet. Paham? <tuh> dengerin ini. Apalagi wangi ije muda kaya Caca Ganggang ini jenengno, nang kaya aku sing wis tuwa. <tuh> yo karo biyo harom. Hari raya ini tuh, wajah ya hari raya ini karam salaman. Yang tidak mahram, haram. Lebih-lebih salaman sama kiai haram. Kadang-kadang ada orang gegabah dengan hukum. Hmm? Kalau salaman sama orang awam, haram. Kalau kiyai, hitabaruk. Sampai yang bahaya. Sesungguhnya ditemui. Ini nama sesungguhnya ditemui al ulum ad dini ya, akli dengan sempurnanya akal. Kangkang, eh, apa? Il... So, eh, sebabnya, anu, amun pipit cakujan kon turut kon tidur, tidur semua di atas ini. Tilikin anu, kadang-kadang berbelen berenang, dan kamar kiper belen. Innama tujuaku sesungguhnya ditemui ulumu dini bika akli dengan sempurna akal wasofa idukai dan jernihnya kecerdasan. Loh, agama ini tuh bisa dipaham dan bisa dipelajari untuk kamu-kamu yang cerdas. Kalau kamu-kamu nggak -kamu cerdas nggak bisa itu. Hmm? Orang yang mulia di dunia ini ada dua orang, satu orang alim, dua orang kaya Antara orang alim dan orang kaya, dua-duanya itu cerdas Yang satu cerdas menggapai ilmu agama, yang satu cerdas menggapai harta benda Ada yang mencapai suku, saya tidak cerdas itu hmm? Maka ono wong ringking terus Wah untuk beasiswa, wah pas kuliah itu mendapatkan wah pialane nyampe ngebuai kamar. Eh, tapi, tapi setelah terjun di masyarakat dia tidak alim dan tidak kaya, berarti dia agak cerdas. Hmm? Kalau cerdas itu pasti. Dengerin ini penguasa dunia itu. Lihat nah, dua orang ini ada kalanya yang menjadi ulama, ada kalanya menjadi pejabat. Hmm? Ada yang kalahnya menjadi ulama dan ada yang kalahnya menjadi pejabat. Kenapa orang awam disuruh berdiam diri di saat ada kemungkaran? <tuh <tuh> Karena orang awam maka kelirune, gue melu-melu nuturi malah gue perlu guna gendul, botol bir malah. Orang situ tenan. <tuh> Kidero amin juga jadi pejabat itu pemerintah dengan kekuasaan. Fakilam kalau kamu tidak bisa menjadi pejabat, faizani dengan aset. Faisal mentasati, tapi kalau biar aku minta tipung Amar maruf itu dengan hati. Hm? No can nom nom itu mabuk mabuan no jembu ilek, no kau oleh Rasulullah. Hei ya batokmu mancur. Heh. Itu saya menasihati biar ulama dan para umaro, kamu nggak usah ikut campur karena tempat-tempat karaoke berani merasa ikut campur biar dia eksekusi zaman welaklu akal asrofu lebih mulia, eh welaklu akal asrofu sifatil insi lebih mulianya beberapa sifatnya manusia akal wong itu menjadi sifat manusia yang mulia Kama sayati, kama, kama seperti barang, kama seperti sesuatu sayati yang bakal datang, bayanuhu penjelasannya. Itbihi karena dengan akal, tuk balu diterima, amanatullahi amanatnya Allah. Gara-gara akal, masa Allah, makanya kalau kamu kawin toh, Carilah seorang wanita yang cerdas dan carilah seorang lelaki yang cerdas. Gara-gara mereka cerdas, satu, bisa menguasai ilmu. Dua, bisa menguasai harta. Yang paling hebat lagi adalah cerdas di dalam ilmu agama. Orang itu kalau cerdas di dalam ilmu agama, secara otomatis kecerdasan otak memikirkan ilmu agama, harta benda akan ketarik. Harta benda akan ketarik kalau nggak punya buktikan hmm, saya berusaha saya untuk memberikan yang terbaik untuk tarik semua. Eh. Untuk Bu Juayu, untuk semua untuk kabeh. Cara otomatis itu. Rumah sambu mbak-mbak ora pilang-piling. Mbak-mbak ini pilang-piling sing sing mbak-mbak itu ngetang-ngeting, kowe. Sing paling malem sapa, paling hebat sapa, paling kreatif sapa, disiplin sapa. nah sampean gende gende itu ora ngarah ana ngomito sing doyan. Eh? Omongan orang mau itu asing dulu menompo, temerku terpaksa ada mbak. Alah dari pada rapat ujikawin keprok, nompo wae, nggak ada. Nau untuk pilih tenan. Seperti kamu ngalim, orang ngalim itu tidak akan sesara hidupnya. Wabiy dan dengan akal ia tawas solu sampai ilajiwarillahi di samping Allah. Subhanahumah suci Allah Gara-gara akal Kita ini bisa kenal kepada Allah Gara-gara mikir Wa'amma umumu naf'i Adapun umumnya manfaat Fala yustarabu Maka tidak diragukan Yustarobu itu dari kata Roba roibun La roibafih Tidak diragukan Fala yustarobu Maka tidak diragukan Fihi pada akal Fa'inna naf'ahu Maka sesungguhnya kemanfaatan akal Wathamrotuhu Wathamrotahu Fa'inna naf'ahu Maka sesungguhnya manfaatnya akal Wathamrotahu dan buahnya akal Sa'adatul akhirati Bahagia akhirat Saat datul akhirat akhirat Tidak cuman bahagia akhirat Tapi dunia akhirat Orang itu kalau bahagia akhirat Secara otomatis bahagia dunia Kalau nggak pencabut ini hmm? Duh, Orang itu, itu kalau alim Dikaruniai oleh Allah istri yang jelek Itu ikhlas ridho Coba narakan alim eh cerai apa mesti menceraikan istrinya itu kalau orangnya bodoh tapi kalau orang orangnya alim dong enggak hmm? dibuat wirid dan dibuat ibadah hmm? karena peluang ibadah yang pahalanya berlimpah bagi kaum lelaki adalah mengikhlaskan menerima merawat seorang istri yang toleh talihah seorang istri yang jelik kamu dikarunia oleh Allah bujumu woy koy but koy koy nyambut gawe duwi anak ra ngomong ra klem ngemi eh baju kotor gak penlem nyuci waya masak ra klem masak wah seminggu ngkas dadi wali minimal wali murid wa amma syaraful mahali Adapun mulianya tempat. Fa kayfa Bagaimana samar? Bagaimana samar? Wal ilmu wal wal ilmu muallim. Wal muallim fa kayfa Bagaimana samar? Wal muallimu sedangkan orang yang mengajar Mutasarrifun Mutasarifun, orang yang mentasarufkan, Mutasarrifun orang yang mentasarufkan fiqolubil basari di beberapa hatinya manusia. Orang-orang alim itu dandani memperbaiki yang diperbaiki itu hati lo loh. Seluruh organ tubuhnya manusia. Kira-kira yang paling baik itu mananya coba? Hati. Dan hati inilah yang akan abadi selama-lamanya, tidak akan rusak. Loh ini yang dijanjikan nih porokia itu hati. Walaupun ribat menguntang ngantuk, ngantuk tapi aku yakin hatimu, jangan orang ngantuk. Cuma kadang-kadang hati kamu tertutup dengan mata kamu yang ngilang ini. Akibatnya hati kamu juga enggak paham. Konon cerita, orang itu kalau banyak amalnya banyak mutolaahnya, banyak ngajinya, diberi kebahagiaan oleh Allah yang abadi. Amin. Sampai ngaji sampai setengah loru, eh, emas jam ya, jam loru. Aku yakin kamu punya kebahagiaan khusus. Amin. Apalagi ngajinya Ramadan gini wah, eh, Ini kalau ditutup-tutup no, to, al-mubarak ngaji seperti ini terus menerus to, maka Al-Mubarak akan menjadi rujukan keilmuan. Amin. Amin. Rujukannya siapa? Ya Rujukannya santri Al-Mubarak, masa rujukan santri sana-sana. Karena santri yang hebat adalah santri yang menyanjung gurunya sendiri. Jadi kamu itu kalau masih dalam naungan saja, itu kamu harus pandai menyanjung saya. Eh, Kyai yang paling adem adalah Kyai saya. Maksudnya yang gini, tapi kurangnya jodoh ngomong mengunduh. Ana wong loro atine Kamu enggak boleh ngomong ngene iki, kiaimu karo kiaiku to ngalem kiaiku nek aja ngomong ngono. ngomong Itu namanya sombong ya. Sombong. Subhanakallahumma wa biamrika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu